Ada apa? Saya lewat sini, sih. Oh, kita lewat sana, loh. Ini kan ada tempat apa, sih? Ini tempat apa? Pegang, jangan lah Jangan, jangan Kau tahu buat apa sih nih Oh, orang benar-benar nah, Yuk kita ke sana, yuk ya. Serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam duka Jalan dalam suhu seperti seperti ya enggak apa Kenapa Cici Pimpin sandalnya? <susuk> Biar selalu hey. kelompelak Beliau lagi liat apa perahu anginnya gede banget ya ngapain? Eh, cuci kaki. Yuk kita pulang udah malam. Tuh papa. itu